Pernikahan menjadi momen sakral yang selalu ditunggu-tunggu setiap calon pasangan pengantin. Banyak persiapan yang dilakukan untuk menyambut hari bahagia tersebut, mulai dari persiapan konsep, desain, sampai kemahar-pernikahannya. Dan inilah enam hal unik dalam pernikahan, mulai dari konsep sampai mahar yang pernah terjadi di Indonesia versi Dr. pertama pasreng menjadi mahar pernikahan pernikahan unik yang pertama adalah seorang pengantin pria menjadikan pak goreng sebagai salah satu mas kawin yang dipersembahkan kepada mempelai wanita sang mempelai pria yang berbusana serba putih itu dengan mantap menggenggam tangan calon bapak mertuanya saat mengucapkan ijab kabul dikarenakan pasreng inilah pernikahan mereka sempat menggegerkan dunia maya mang besok kalau aku nikah maharnya paket dietales Mom. Saya nikahkan saya kawinkan anak saya dengan Mas Kawi perangkat alat salat ditambah uang 500.000 rupiah dan satu box bakso dan satu box bakso goreng. selesai. Nomor 2. pula Pernikahan lain yang tak kalah unik adalah pasangan dan yang menggelar hari bahagia mereka dengan menggunakan atribut unik berupa ular jenis piton mau lurus Untuk mengisi foto pernikahannya Menurut pendapat si mempelai pria, pakai ular itu lebih unik dan ada kenangan tersendiri Apalagi saya memang mengoleksi berbagai jenis ular, itu kata si mempelai pria Ularnya panjang banget, mang. gede, putih pula Eh, ular apa yang itu? Pitonnya, mang nomor tiga konsep kartun pasangan pengantin yang satu ini memiliki konsep pernikahan yang anti mainstream boy dengan menggunakan dekorasi Hello Kitty, mereka juga menggunakan baju pengantin bermotif tokoh kartun tersebut yang mana baju pengantin itu lebih terlihat seperti baju tidur tentu saja konsep pernikahan yang unik ini pun viral di media sosial dan berhasil mencuri perhatian warganet nomor 4 pematahan besi mempelai wanita Pernikahan unik selanjutnya berasal dari mempelai perempuan yang bernama sambil mengenakan gaun pengantin ia mematahkan besi dengan menghantamkan benda tersebut ke arah paha kirinya ia juga melanjutkan aksinya dengan mematahkan besi yang diletakkan di atas dua penyangga Beberapa tamu undangan pun berkelakar kalau aksinya itu semacam peringatan bagi si suami agar tidak macam-macam Persis kayak yang bilang Mang Memang bilang apa mak luno? Jangan main-main sama istri. <tuh> ya mungkin saja. Ya mungkin saja. Marah ma itu seorang anggota silat sehingga bisa melakukan aksi tersebut. <tuh> Nomor 5 Koreaan dangdutan. Pernikahan unik juga dilakukan pria asal Korea Selatan yang menikah dengan wanita Indonesia. Pasangan itu bernama dan mereka menikah dengan menggunakan adat Jawa dan sebagai hiburannya mereka menggelar dan Jatuh bangunanku nomor 6 pambinggu aduk pernikahan unik yang terakhir adalah aksi seorang tamu undangan yang memberi kado berupa sayuran hingga hewan ternak atau sepsi pernikahan tanpa dibungkus sekomok pria langsung memberikan sayuran dan hewan ternak itu pada si mempelai sebagai kado pernikahan mereka nah itulah enam pernikahan unik versi doktrin ngapak Channel ini hanya berisi berita fakta dan mitos yang dikemas dengan cara yang unik tanpa ada unsur menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Ayah Om Bos, beserta seluruh jajaran staf KUA yang bertugas pamit undur diri. Gimana? Eh? terima.